Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah menceritakan tentang kisah pengalaman pribadi beliau saat muda Kala itu beliau sering diajak oleh abahnya yakni Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki untuk berziarah ke Madinah ke makam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di zaman dulu jalan yang ditempuh untuk menuju ke Madinah ialah melewati jalan yang lama dinamakan jalan lama dikarenakan pemerintahan Arab Saudi sekitar tahun 1985 membuat jalan yang baru dan diberi nama Tarif Al-Hijrah yang relatif lebih luas dan lebih dekat jarak tempuhnya dibandingkan dengan jalan yang lama. Namun di jalan yang baru ini tidak melewati beberapa tempat bersejarah yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti daerah Usfan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya pernah singgah di sana dan ada juga sumur yang sangat bersejarah yang mana sumur tersebut pada awalnya akhirnya terasa asin dan pahit namun berubah tawar setelah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan jalan yang baru tersebut juga tidak melintasi daerah badar yang mana pada Perang Badar tersebut adalah suatu peristiwa peperangan pertama antara kaum muslimin dan kaum Kafir. Lanjut cerita ketika Sayyid Alawi bersama rombongannya termasuk Sayyid Muhammad Al-Maliki berangkat menuju ke Badar Biasanya langsung melakukan ziarah kemudian beristirahat di sana namun kali ini, beliau beristirahat dulu di salah satu rumah yang dipunyai oleh orang yang masih punya keturunan ahli badar. Ketika di malam hari yang sunyi dan dingin, Said Alawi beserta rombongan sedang duduk-duduk santai di depan halaman rumah tersebut, tiba-tiba... Mereka mendengar suara genderang yang dipukul oleh banyak orang Awalnya terdengar sayup bertalu-talu Namun semakin lama semakin terdengar jelas Kemudian Said Alawi pun bertanya kepada sang pemilik rumah Suara apa itu? Apa ada acara di sini? Tidak wahai Said." Itu suara sudah biasa terdengar di saat malam sepi seperti ini Jawab sang tuan rumah Lalu suara apa itu? Tanya Said Alawi Itu suara genderang ahli badar yang masih terdengar hingga saat ini Jawab sang tuan rumah Sebagian yang lain ketika mendengar suara itu merasa merinding dan sangat ketakutan namun lain halnya dengan Sayyid Alawi yang tetap tenang dan menganggapnya biasa-biasa saja karena beliau sendiri juga sudah lama mengetahuinya namun baru kali ini mendengarnya secara langsung dan suara ini juga pernah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dengar langsung ketika beliau berziarah ke ahli badar di waktu malam bersama para murid-muridnya yang senior. Cerita bermula dari Sayyid Alawi, Sayyid Alawi dari ayahandanya Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ketika Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Muqaddas, Palestina. Beliau terheran-heran menyaksikan seorang pria tua beruban yang terus-menerus berdiri sejak awal pembacaan maulid sampai acara selesai. Sayyid Abbas pun memanggilnya. Wahai Tuhan, apa yang anda lakukan? Mengapa anda berdiri sejak awal maulid sampai acara pembacaan maulid selesai? Lalu orang tua itu pun menjawab, Dulu saya pernah berjanji saat menghadiri maulid nabi, Aku tidak akan berdiri hingga acara selesai, Termasuk saat mahlul kiam. Momen di saat para jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab menurutku hal itu adalah bid'ah yang jelek katanya. Namun tiba-tiba kata orang itu kepada Syeikh Abbas suatu malam. Saya bermimpi menghadiri dan duduk di majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama jamaah yang bersiap-siap menunggu kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, para jamaah pun bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku dan berkata, kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu. Aku pun ingin berdiri, namun terasa berat dan susah sekali. Sejak saat itulah aku sering sakit dan bahkan organ-organ tubuhku bermasalah, sehingga aku bernazar. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitku Maka aku berjanji Setiap ada maulid Aku akan berdiri dari awal maulid hingga akhir Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Aku diberikan kesembuhan Sayyid Abbas al-Maliki pun mempersilahkan orang tersebut Untuk melaksanakan nazarnya Semoga kita dan keluarga kita diberikan rahmat, hidayah dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kekasih-kekasihnya, amin Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh